Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keselamatan untukmu Semoga rahmat dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa menyertai kita Amin Saat ini kita telah memasuki tahun politik Tahapan pemilu 2024 telah dijalankan Seperti juga tahun-tahun sebelumnya Tahapan diawali oleh pembentukan organ pekerja pemilu Yang bersifat ad hoc di tingkat kecamatan. Dan Bawaslu telah merampungkan pembentukan Panwaslu Kecamatan se-Indonesia. Olehnya itu diucapkan selamat bertugas, dan kami pun kelak meluangkan waktu bersama Bawaslu menegakkan keadilan pemilu. Untuk itulah, salah satu tujuan dibangunnya channel ini. Kendati tahapan tersebut dilalui secara baik, namun di suatu kabupaten/kota, rekrutmen Panwaslu di, di berbau KKN betapa tidak. Seorang ibu dinyatakan dulu seleksi, tetapi suaminya ternyata adalah pegawai organik pada bahwa asli kota bersangkutan. Mungkin tak ada salahnya jika persoalan ini dicermati hanya dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, khususnya Pasal 117. Tetapi tentu akan berbeda jika dilihat dari Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Dan hal tersebut bukan sesuatu yang bersifat berlebihan sebab Bawaslu adalah alat untuk menjalankan kekuasaan negara di bidang kepemiluan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 22 huruf E Undang-Undang Dasar 1945 apalagi soal ke, soal rekrutmen Panwaslu bukan soal teknis kepemiluan tapi lebih merupakan perbuatan bersifat administratif karena itu Proses rekrutmen Panwaslu dapat diuji keabsahannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Memang ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum seseorang dinyatakan lulus seleksi. Dimulai dari tahapan seleksi berkas, lalu seleksi dilanjutkan dengan tertulis menggunakan metode CAT. Sampai pada titik ini, proses masih bisa terjamin objektivitasnya. Tahapan ini menghasilkan 6 orang calon. Selanjutnya, untuk menentukan siapa tiga orang di antara enam ini yang akan ditetapkan sebagai panwaslu kecamatan maka keenam calon harus melalui wawancara. Pewancaranya bukan siapa-siapa, bukan tim independen, tetapi komisioner bawah seluruh kota, atasan langsung sang suami. Bagaimanapun, wawancara tak pernah bisa seobjektif dua kali dua sama dengan empat. Akhirnya, kecurigaan memang cukup beralasan. Dampaknya merebakkan ketidakpercayaan publik di sana terhadap penyelenggaraan pemilu, khususnya Bawaslu. Kelulusan istri pegawai Bawaslu itu mungkin tidak salah menurut undang-undang pemilu, tapi tidak pantas. Apa di sana itu terjadi kekurangan pendaftar? Jawabnya tidak. Mari selamatkan pemilu, bukan selamatkan dapur bawahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat kita pada salamak.